Baiklah persahabat Selalu dimanapun kalian Berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini persahabat ya Banyak sekali tentunya kabar-kabar Bahwa Dede Lassil Kakak Bilar ini akan dilaporkan Ke polisi persahabat ya Soal pembohongan publik Atas pernikahan siri dari Dede dan Kakak Bilar Lagi-lagi idola kita tentunya menjadi Sorotan persahabatnya. ya Yuk tetap kompak doakan yang terbaik Untuk Dede dan Kakak Bilar mudah-mudahan selalu sahabat dan kuat banyak sekali Hinaan banyak sekali, tentunya tudingan, persahabat ya. Kita sebagai fans sejati, mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung, mensupport, mendulangkan yang terbaik untuk Dedek dan Kakak Bilar. Di balik maraknya kabar, tentunya Dedek dan Kakak akan dilaporkan ke polisi soal pembangun publik. Kita lihat persahabat ya, Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan di IG-nya. Di situ kakak bilang mengunggah sebuah postingan, lapor Pak katanya persahabat, ya kocak banget ini, wow. <laughs> kakak bilang dengan santainya persahabat, ya masya Allah luar biasa. Yuk tentunya kasih semangat buat kakak bilang muda-muda, hal selalu tentunya diberikan kesabaran, kesehatan dan kebahagiaan, amin. Postingan tersebut diunggah kembali oleh akun HP Alaskar Kentang Kota Sultan Banyak sekali tanggapan juga dalam postingan tersebut yang diberikan dari para fans Ya dari akun Instagram Fitri Enca 9814 Sindirannya alis banget Tapi ngena emang kocak banget sih netizen di negeriku ini Masya Allah banget persahabatnya lagi-lagi tentunya kita Dihebohkan banget soal idola kesayangan kita yang akan dilaporkan ke polisi soal tudingan pembohongan publik dan kita lihat juga persahabat ya Ada komentar lain diberikan dari akun Rina Marlina 639 Kenapa hari ini berita di TV menyudut ke Lesler terus ya Ya sedih katanya tuh Ingat ke dedek dan kakak terutama Dedek lagi mengandung takut kenapa-napa Debaiknya ya Allah Doain yo idola kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin Tetap kompak persahabat yuk Tentunya support doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dan selanjutnya persahabat ya Kita lihat aja vitamin bahagia yang kita dapatkan Sore hari ini ya Kita lihat aja Masya Allah ada persingan Mbak Gigi nih Dan tentunya ada si cantik Dede Lasi Kejora Masya Allah luar biasa persahabat ya di situ Mbak Gigi Menyampaikan guys yuk ceritain Pengalaman buncin kamu ke pasangan now sekarang tuh persahabat ya Aduh, Cute dan sangat cantik banget ya Dede Lasi Kejora sore hari ini Masya Allah Alhamdulillah, Kolaborasi kembali Bersama Kak Gigi Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik bersahabat ya untuk kita semua Postingan tersebut diunggah kembali Atau diri kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Bunda Lesti cantik banget Katanya tuh Masya Allah banget ya Memang luar biasa idola kita ini Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Untuk dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon juga yang diberikan dari para fans yakni dari akun Dila.is. Itu lagi gitu di rumah Kak Gigi ya, wah wow, pastinya iya dong bersahabat ya bersama Mbak Gigi. Masya Allah mudah-mudahan mendapatkan tentunya pelajaran dari Kak Gigi bersahabat jadi di DLSI Kejora. Tentu kita doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih Ada gambar terbaru dari kakak Bilar di guys pribadinya ya yang enggak sebuah postingan video nih Tentunya kak bopak persahabat ya bopak Castello disini di videoin oleh kakak Bilar Tepatnya kakak Bilar ada di lokasi syutingnya Yaudo juga kakak Bilar mudah-mudahan hari ini dilancarkan Dan diberikan kesehatan mudah-mudahan selalu tentunya kompak dan solid mendoakan yang terbaik untuk idola kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune pantengin channel ini mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dan tentunya kabar-kabar baik Lesti dan bilar ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.